Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala merabah bahaya, Bala petaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal Alamin Oke okay, guys, kali ini ada sebuah hal yang viral Kayaknya di Malaysia ini guys ya Ini kiriman daripada teman-teman sekalian Yaitu Lola Kison Pembuat Balacan Pengotor Wow, Ustaz Azhar Idrus Tegur peniaga nih Allahu akbar ya Allah Ada je orang macam ni kan Ok guys langsung saja kita tengok Saya penasaran ni daripada Nur Muhammad channel guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom let's go Ok hari ni aku betul-betul marah Sebab aku nak tunjuk apa satu uh, Belacan yang paling siat Paling kotak, paling tak boleh pakai Ah. Subscribe guys Nur Muhammad Production yeah. satu video yang memaparkan seorang lelaki sedang marah dan meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap satu produk pelacakan yang digunakan. Menurutnya, dia telah lama menggunakan belacan tersebut dari jenama itu. Namun, berasa pelik kerana setiap kali membuat sambal belacan, pasti terasa seperti ada pasir di dalamnya. Ah. Dia kemudiannya bertindak menapis air belacan dan terkejut apabila melihat isi kandungan dalam belacan itu. Di ruangan komen, warganet meninggalkan berbagai reaksi selepas menonton video tersebut. Malah ada yang meminta agar pihak berwajib menjalankan betul, siasatan betul, betul. atas produk makanan itu. Okey, belacan ni memang tak boleh pakai berbahaya yang bernama penang. Uh, apa ni? Tak boleh pakai berbahaya yang bernama penang. Maksudnya macam mana guys? kilang belacan ni bukan dah kena tutup ke dulu sebab kotor we bahaya ni kulit kerang blend sekali masuk dalam perut boleh hadamkan ah ya betul guys thank you info bo info yang macam ni ah kita buat kena tahu betul ha? tengok siapa toke sajiku wah ada tempat buat belacan dengan jemur atas lantai semen gitu je Haa Lepas tu dengan anjing pun Ada atas tempat jemur belacan tu Allahu Akbar Eh macam mana guys Ada macam ni eh Eh tak faham jugalah Kalau belacan kat sini Kat kampung saya pun belacan tu Lagi-lagi bel kan macam tu Dan uh, bersih macam tu guys eh Belacan tu memang kena bersih lah Allah bahaya lah guys Okay, kita ambil sikit je Okay, hari ni aku betul-betul marah Sebab, aku nak tunjuk Ampah satu uh, Belacan yang paling sial Paling kotak, paling tak boleh pakai Aku dah buat belacan lama dah Okay, setiap kali aku buat belacan Aku rasa aku pelik Kenapa duk ada macam pasiak, macam benda kerah Padahal kami duduk basuh uh, Bawang, cili, semua kami basuh dulu So, hari ni hati aku tak sedap Aku Selalu duduk pakai jenama ni Oh, Pulau Pinang Belacan Oh, nama dia lah Kan? Eh, apalah macam ni Tak baik tau Aish, tak faham lah Saji ku. Okay Hati ku tak sedap Aku nak check sendiri Aku rasa mungkin dalam Belacan-Belacan yang kotak So, apa aku buat? Eh? Haa, ni aku bagi sayang dulu Ni Belacan, haa eh? Satu buku sengok Aku bagi sayang dulu Aku akan tapik ni Ni Ngetik Ambil ski nah. Oh my god. Ya Allah, gas dia ini gini gini gini Kalau belacan biasanya setelahnya kalau kalau memang dia pure ya kan lembut bersih dalamnya itu ketika istilahnya dikasih air dia akan hilang semua guys ya. Kita tengok di sini guys Allahu akbar curang sekali ini guys ya Allah. Ah, dia, dia. Ini dia. Oh my god, kulit pasir kerang. guys Oh kulit kerang Allahu akbar. Nih. Nih. kulit kerang tak leh basuh Benda Benda lah yang Aku udah makan sampai oke? bahaya banget, guys! Asli, ini bahaya banget, loh. Ini harus ditindaklanjuti, kayak gini, guys. Kalau bisa, ini didenda terus ditutup, kayak gitu, guys. Ya, ini merugikan sekali, ini membahayakan sekali, loh, guys. Ya, tengok sendiri, kulit kerang kayak pas. Gitu oh my Sekreti. god, jadi dalam. Aduh, repot aja inspektor kasihan biar dia orang siasat betullah. Ah, pihak berwajib kena ambil tindakan lah contoh. Tu eh. lebih punya ni, ni, ni. Allahakbar. Apa tengok bau banyak. Tengok. Ini asli curang guys, asli curang banget. Jadi untuk apa namanya timbangan juga dan lain sebagainya itu akan berat juga guys ya. Tapi kalau di sini prosesnya ya nggak benar, prosesnya itu tidak melakukan apa namanya ya yang dinamakan penghalusan secara kayak, jadi di, dijadiin kayak hampir kayak tepung gitu loh guys, harusnya kayak gitu kan. Tengok, Buh -buh Aku tapi, tapi ini bukannya pasir ini. ya guys ya? Tuh, Allah. Macam pasir, tak pantai Pasir lah, kan? Gila lo, sajiku ini ya? Gila betul Lebih jelas lepas ni dibasuh dua kali Apa ni gila Allah Ni basuh ketiga kali Macam Pantai teluk senangin Iyalah guys ya Kita tengok kat sini tu pasir lah dia dia tak lembut lagi, kena lembut lagi lah, guys ya. Meskipun istilahnya kalau kerang atau apa ah, bukan kerang sih Apa nama kepiting, ke Cangkang ke apa, tapi tak faham lah mana ada belacan ataupun terasi itu pakai ini. Takkan kan ya? Ah. Allah apa hal ni? Jangan beli jenama sajiku cukup-cukup kotor, tola. Jaga baik -baik. Naga baik-baik negeri-negeri ni. Ni nah, memang ha. ni nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus kepada para peniaga eh. Mudah kaya dan mudah juga maksudnya aku. Betul. Baik. Nah. Lalu Nabi berkata, "Laisa minna man Bukan kalangan kami penipu seperti ini. Kita perangatlah kau. Paham oh. lagi. <laughs> Perangat buluk per. tu. Belendah tabai kau tu balik kau lupo. Padahal aku angkat awak makan dulu bulut lupa Buat laluk buah tak nak tangan manggang Ha Awak makan dulu dah habis 80 te Kawan tu buat balik Kalau pun nak pergi makan ketuk tua Ketuk tua tu buah dalam bulut tu Bek ngerigi-rigi tu bek Faham lagi? Tak nah, malu lagi boleh Rugi-rigi orang Masuk neraka Tak okey bulut lupa Jangan main Harta orang Sutum beli 100 kilo Aku tahu Tak jual selalu Ha Buah air batu banyak-banyak perang 4 hari Tak nah, kembang air batu 130 kilo jadi Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan ini kayak apa ya, guys? Ya, kalau saya bilang kayak gini, tuh ya, memang penipuan kecurangan seperti itu. Dan kata Ustadz Azhar Idrus tadi, "Toke macam nih, tuh ah, aduh masuk neraka, guys." Saya tak nak cakap ya, tuh ahli neraka bisa dicakap, dia akan masuk neraka. "Allahu akbar, Laisa minna Kalimat kata Ustaz Azhar Idrus tadi, kan? Penipu, guys. Allah Akbar. Allah tidak termasuk golongan, tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang macam tu. Allah Akbar. Oh, macam mana? Ya, guys? Kita nak cakap kalau macam ni tu, dia kan perusahaan besar. Memanglah pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, ya kan? Macam boleh lah, apa lah? Kena kena bertindak. Untuk apa ya tidak merugikan daripada masyarakat masyarakat macam ni. Untungnya abang tadi dia buat video dia kena viralkan guys betul guys. Apalagi maci-maci kan yang suka buat sambal sambal belacan lah apa end. Kan? Nah itu nanti kan dia pasti akan menggunakan belacan-belacan. Ah tu kena juga hati-hati. Ah -hati. ha, kena tengok lagi kan. kena basuh lagi, kena saring lagi. Ada tak ha, setiap belacan tu? Ah nanti kalau memang ada, ah itulah kita memang kena report ah tu. Okey, di sini kita nak baca komentar-komentar daripada netizen. Ya, belilah belacan yang ada persijilan halal atau sekurang-kurangnya sijil mesti. Ah sebab bermakna ada Pemantauan pihak berwajib Kadang-kadang orang kita beli produk non-muslim Yang kilanya kotor Ya Rabbi tapi sebab murah Ah Betul Beli juga untuk guna masak niaga Orang kita sendiri pun ada yang buat produk sendiri Tapi guna pekerja warga asing yang tidak peduli kebersihan Sebab janji kerja jalan Yelah kena cari untung je Masya-Allah, terima kasih pemilik pendedahan. Betullah orang Melayu dah banyak kali kena tipu dengan jenama-jenama pasaran. Sajiku macam bukan keluaran dari Bumi Putera je. Orang bukan Islam berniaga. Ah, tidak amanah tu tak ada masalah bagi orang. Betullah. Tak ada masalah kalau kalau bukan orang Islam pun. Ah, siapa? Sebab dia tak fikir dia untung, untung, untung, untung. Macam tu je lah. Tapi tak tahulah akhir nanti kan. Allahu Akbar. Tapi kita orang Islam sangat pentingkan kebersihan. Setiap orang Islam patut ada sikap beraman. Nah, ha, halal dan patut syariah patut menjadi keutamaan kita sebagai pengeluar dan pengguna. Orang sekarang dah tak kisah halal ke haram ke. Ha, jadi orang bukan... Uh, apa ni, Islam uh, bolehlah nak main-mainkan kita betul guys Makanya kalau kita istilahnya mengaji itu Kalau kita dengarkan ceramah-ceramah daripada ustaz Utamakan ya, peniaga-peniaga muslim Sebab apa, Insya Allah itulah halal, lantai iban macam tu guys ya Kalau kita masih ada produk-produk yang ada sejil-sejil halal Ataupun ya kalau di sini kayak apa namanya guys ya, ada label halalnya, terus istilahnya tercantum di situ tuh bersih dan apa namanya gini seperti itu ya guys ya. Tapi kalau kayak gini guys, nggak ngerti juga lah mau ngomong gimana lagi ya kan. Ada setengah belacan buatan orang Cina tapi jenamanya nama orang Melayu. Oh my god. Ah dan di packing orang Melayu. Melayu ambil Opa packing dan guna uh, nama Melayu tapi buatan belacan ini orang Cina. Faham-faham saja lah Oh, contoh lah betul, lu tak bersih, sangat-sangat mengerikan ya, guys. <laughs> Ada juga yang komen di sini nih. Isteri Kasim Baba, ini belacan apa ini Marjina? Bau hapak paginya. Ah, perginya. Apa ya eh? tak faham juga eh? Marjina, eh belacan Pulau Pinang, Cik. Ah, Isteri Kasim Baba belacan ke Pulau Pinang. Hmm, barangkali hidung aku yang tersumbat. Ha, ha, ha Mau beli apa ya, Cik Siti? Saya mau beli belacan. Ha, penjual pasar Bela. Hai, jangan cakap kuat-kuat nanti polis tangkap sama saya. Ah, Marjina, jual belacan campung kereta datang kak penjual pasar benar cik jual candu ada lesen jual ganja ada lesen tapi jual belacan tak ada lesen saya smuggler di Malaysia ah ah dia cakap macam tu guys penjual pasar cik Siti mau beli belacan satu bungkus marginat satu ah betul dia cakap ah tak faham jugalah drama dia cakap dia buat eh guys itu saja video kali ini ya semoga menjadi pelajaran dan Pengetahuan baik kita semua, guys, ya, tentang belacan ini gak ngerti mau gimana lagi, ya, guys, ya. Karena memang banyak sekali istilahnya, peniaga-peniaga yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, ya, kita contohkan sebagai orang Muslim: jadilah peniaga yang baik, jadilah peniaga yang istilahnya higienis, bersih, halal, tayiban, seperti itu. Jangan mencari untung, tapi mencari berkah. Ya, percuma kita untung di dunia, tapi ketika kita di akhirat, kita menjadi buntung. Karena kenapa kita termasuk orang-orang yang menipu nantinya, guys? Ya, Allah, wa akbar, minta alik. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih. Tidak tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my veins I came to the game And I changed it to play How like rearrange